Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar guru-guru hebat se-Indonesia? Semoga kita selalu diberi kesehatan Video kali ini merupakan tugas dari refleksi terbimbing peran guru penggerak Dari modul 1.2.a.6 Selamat menyaksikan Nilai dan peran guru penggerak Nilai diri Peran guru merupakan peran krusial dalam membentuk karakter anak didiknya. Artinya, guru penggerak mampu memunculkan ide-ide baru dan tepat guna sesuai perkembangan zaman. Nilai diri yang dimiliki setiap guru bergantung pada bagaimana ia mengembangkan diri dan berinovasi dalam setiap aktivitasnya yang ia lakukan. Semakin banyak peran yang dilakukan, maka semakin melekat dan menjadi nilai yang bermakna dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nilai guru penggerak 1. Mandiri 2. Kolaboratif 3. Reflektif 4. Inovatif 5. Berpihak pada murid Nilai pada diri saya Mandiri Sejak SMP sampai SMA, saya bergabung dengan Klub Dragon Salatiga Bapak Pimpinan Bapak Ion Daryono. Waktu itu saya mendapatkan beasiswa 150 per bulan, dan waktu itu dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun kedua orang tua saya PNS. Saya selalu mengerjakan segala sesuatu tanpa menunggu perintah atasan, dan pengalaman di masa lalu saya membuat daya juang yang tinggi bagi diri saya pribadi karena saya selalu bekerja berdasarkan target untuk mendapatkan uh, sebuah kemenangan Saya juga seorang guru yang berani mencoba sesuatu yang baru untuk perubahan anak didik Terbukti dengan target-target setiap tahun yang saya bikin dan prosentasinya selalu naik untuk anak didik saya Hingga bisa masuk ke perguruan tinggi Kolaboratif saya tipe orang yang gampang bergaul, banyak teman atau relasi. Saya selalu berkolaborasi dalam mengatasi masalah dengan rekan sesama, mapel bimbingan konseling, berkolaborasi dengan orang tua dan guru lain menengenai kemajuan siswa. Berpihak pada murid, saya selalu mengutamakan kepuasan siswa dalam pemilihan jurusan, IPA atau IPS maupun perguruan tinggi berdasarkan kemampuan mereka Selalu mencari benang merah untuk memutuskan permasalahan yang terjadi Dan lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan siswa Reflektif Saya selalu berusaha terbuka dan menerima kritik dan saran Untuk mem memaksimalkan potensi yang saya miliki Demi kemajuan siswa Inovatif Nilai inovatif yang perlu saya kuatkan guna menciptakan sesuatu yang baru Yang dapat membuat proses pembelajaran dengan baik dan mudah diterima siswa Yang saya lakukan setelah saya diterima sebagai calon guru penggerak Yaitu lebih mengutamakan siswa dan mengajak guru lain dalam melayani murid Mengusatkan pembelajaran pada murid atau student learning daripada pola lama yang berpusat pada guru. Bersama dengan guru lain, membuat formula yang menyenangkan dalam pembelajaran. Membuat lingkungan sekolah yang menyenangkan untuk belajar selayaknya taman yang membuat siswa ingin selalu kembali. Selalu memotivasi anak untuk berani bermimpi dan mencoba sesuatu hal yang baru. Apa yang saya rasakan setelah mengetahui peran dari guru penggerak? Yang pertama yaitu bangga, bersyukur, senang karena berada di dalam komunitas yang sangat menyenangkan dan memang saya inginkan karena saya merasa menjadi pribadi yang lebih baik dari saya yang dahulu Sekarang saya dapat lebih sabar dalam menghadapi berbagai karakter murid dan lebih suka dalam melaksanakan pekerjaan saya Apa yang bisa saya lakukan untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak? Lebih rajin dalam bekerja, bisa menjadi contoh yang baik untuk rekan yang lain, bisa menjadi guru yang selalu dinantikan kehadirannya oleh siswa, lebih bisa memotivasi siswa dan rekan lain dengan pencapaian hasil kerja saya melalui aksi nyata yang tidak terkesan menggurui. Rasa bersyukur, karena diberi kesempatan untuk bergabung di CGP dan menikmatinya sebagai kodrat perjalanan hidup saya. Saya istilahkan seperti kecelakaan yang menyenangkan, karena merupakan pengalaman yang berharga di kehidupan saya. Hambatan dalam proses menjadi guru penggerak. Ada beberapa hal yang saya rasa merupakan sebuah hambatan, tapi masih bisa untuk disikapi. Yang pertama, belum semua rekan sejawat mengetahui proses guru penggerak, visi dan misi untuk perubahan pendidikan ke depan, sehingga sosialisasi sangat dibutuhkan, tentunya dengan bantuan dari pemangku kebijakan seperti kepala sekolah, pengawas, dan stakeholder yang lain. Kedua, banyaknya tugas dari sekolah dan tugas-tugas sebagai guru penggerak, sehingga perlunya koordinasi waktu yang tepat dan disiplin waktu dalam penyelesaiannya. Yang ketiga, jaringan yang sering terganggu karena kondisi geografis, sehingga menghambat pembelajaran guru penggerak, karena guru penggerak sendiri banyak dilakukan secara daring. Yang terakhir yaitu, membunuh rasa malas dari diri saya pribadi karena keterbatasan tenaga dan fisik yang selalu harus kami kerahkan demikianlah refleksi terbimbing peran guru penggerak dari saya Endri Prihandayani Sarjana Psikologi dari SMA Negeri 1 Simo. akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh